nil ya. Entang. Oh, wah. Huh, huh, huh. Huh, dapat nih. Wih, besarnya. Wah, besar nih, besar nih. Kok nyangkut ya. Wah, ini lagi dapat satu. Sos. Besar. Besar, wah. Wah. Ini di najur di, bak, di paritan Data Gabusnya banyak loh Wah lumayan bos, Agar gini Buset ya. Wah dapat lagi nih satu loh Udah mati Kayaknya Kayaknya dia makan sore ya hmm. Udah bau ya Ini Apa satu lagi baunya. Malah di sini ada baunya ya sebenarnya Udah bilangin kalau baunya naik ke atas ya. Teman-teman nih loh, di sini paritan ini loh ada baunya banyak-banyak rumput-rumput uh, mantap satu ekor ya